Kembali lagi bersama kami di AIM News, berita kali ini datang dari kepolisian, seekor monyet baru saja kabur dari kandang, polisi setempat masih mencari keberadaan monyet tersebut, diduga monyet itu saat ini sedang buka Youtube nonton AIM News, jika kalian tahu keberadaan monyet itu di mana, tolong segera lapor ke kepolisian setempat, sekian informasi kali ini, saya pamit undur diri.